Hai teman-teman, um, saya akan memberikan tutorial cara membuat ganjar. Gancar itu kayak gini, kayak bagan horizontal yang akan membantu teman-teman melacak um, kapan suatu kegiatan itu seharusnya selesai apakah dia sudah apa, sesuai timeline atau tidak. Oke, kita mulai dari nol ya. Misal, nama Project teman-teman apa? Misal perpustakaan. Kita pengen tahu nih nanti um, durasi projectnya itu berapa lama. Untuk tahu durasi project berapa lama, kita perlu tahu kapan start date dan kapan end date atau tanggal berakhirnya. Sebelum kita bisa um, mengetahui semuanya ini, maka kita harus memikirkan dulu secara detail langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk um, membuat sebuah Perpustakaan ini, gitu. Terus, durasi masing-masing kegiatannya itu berapa lama, sama um, tanggal mulainya kapan, Panggil tahapnya kapan. Misalnya, untuk membuat perpustakaan, tahap pertama yang harus dilakukan itu adalah bertemu dengan dinas terkait, misalnya. Setelah bertemu dinas, kita harus melakukan survei sekolah. Setelah itu, kita perlu melakukan... Um, renovasi ruangan perpustakaan kita perlu melakukan renovasi ringan misalnya lalu kita harus mengirimkan logistik kita perlu melakukan monitoring sebelum kita bisa melakukan pembukaan perpustakaan oke okay. misalnya nih teman-teman udah udah melis nih kegiatannya apa sekarang tinggal dipikirin aja durasinya kalau bertemu dinas saya perlu 2 hari kalau survei sekolah saya perlu empat hari dan sebagainya. Tinggal diisi aja. Oke, okay, tinggal diisi aja. Misalnya seperti itu. Oke, okay, ini tentu saja teman-teman bisa sesuaikan dengan proyek yang sedang teman-teman jalani. Um, setelah itu, sekarang kita akan memikirkan start date-nya. Misalnya saya akan mulai bertemu dinas itu besok. Okay, itu tanggal 9, soalnya terkait okay, sama dengan. Ya, end date-nya kapan? Kan durasinya dua hari, jadi saya tinggal tambahin aja. Ini saya tambahin dua, beres. Kemudian saya survei sekolahnya kapan? Nah logikanya kan saya baru bisa survei sekolah setelah uh, saya bertemu dinas, gitu kan? Jadi ini saya tambahin satu. Gitu teman-teman tinggal drag aja turun. Ini juga. Nah, beres. Ya teman-teman udah tahu kita cek ya, random uh, survei sekolah mulainya tanggal 12 hari setelah ini, selama 4 hari oke, okay, good, ini terlihat bagus, sekarang baru kita bisa uh, melihat berapa lama sih sebetulnya durasi yang kita perluin untuk buat purpose ini untuk lihat start date secara umum ini kita pakai nilai minimal dari ini bentuk kapan untuk melihat end date nya kita pakai maksimal dari sini, itu kapan? Oke, okay, dari tanggal 9 Januari sampai 3 Februari itu berapa lama? Kita tinggal kurangi aja. Eps. Oke, okay, dan kita perlu 25 hari untuk menyelesaikan Project kalau dia sesuai dengan timeline. Sekarang kita membuat warna-warnanya dulu yang tadi itu loh. Oke, okay, kita mulai di sini itu kan selalu sama dengan ini, kan ya? Oke, okay, selalu sama dengan itu. Nah, tapi um, saya tuh nggak mau, tanggalnya tuh ke samping, saya tuh maunya yang kayak naik ke atas itu. Jadi, saya tinggal klik kanan. Setelah itu, saya akan pakai format cell. Di bagian alignment, saya putar ke atas. atas oke, okay, good. Tanggal berikutnya kan, sebetulnya ini tinggal ditambah satu, ya. Oke, okay, udah. Uh, ini nggak apa-apa. Nah, nanti kita ubah lagi format alignmentnya. nih kita tinggal drag ke samping. Atau teman-teman bisa pakai ctrl R sampai tanggal 3 Februari. Ini karena. Ini udah bener belum ya? Karena ini kurang lebar. Jadi kita ubah lagi dengan cara yang sama kayak tadi. Klik kanan format cell alignment naik. Oke. Udah. Sampai tanggal berapa tiga Februari udah belum sih 3 Februari oke okay, belum berarti kita masih harus tarik lagi tiga lagi oke okay, udah nah sekarang kita rapiin dulu ini kan kayak terlalu lebar gitu ya space nya jadi kita perlu uh, sesuaikan lebarnya caranya teman-teman tinggal blok uh, ke format uh, setelah ke format kita pakai auto fit column width nah, udah nah, oke, okay. kalau udah bisa kayak gini teman-teman tinggal buat warna-warnanya itu kan kita mau rumusin dia kita mau rumusin dia kayak gimana caranya caranya tuh hmm, kita pakai rumus kayak gini uh, pakai rumus logika if sama and if and teman-teman tinggal Uh, sebetulnya itu tinggal ikutin aja logika pertamanya, tuh. Kalau ini lebih besar atau sama dengan start date-nya ini, atau kalau ini lebih kecil sama dengan ini, um, tutup maka kalau benar seperti itu kita mau excel ngasih tanda X kalau salah kita mau ngasih tanda kosong aja nah, udah uh, sebelum kita ngedrag ke samping kita harus kunci dulu sebelum uh, kalau mau kunci ke samping kita mau kunci ini dengan shift F4 ya, uh, shift F4 ini terus ini juga kita lock oke okay. oke okay, kita lock dulu supaya kita benar hmm. Hmm. kita udah bisa drag ke samping kemudian drag ke bawah nah udah dapet oke okay, teman-teman nah sekarang kan udah kayak gini kita udah cek juga nih udah benar gitu misalnya kan Pertemuan dinasnya tuh dari tanggal 9 sampai tanggal 11. Sekarang kita tinggal ubah yang XXX ini menjadi warna. Caranya teman-teman tinggal blok. Habis itu pergi ke conditional formatting. Highlight cell rule. Kita cari equal. Kalau dia X, maka kita akan ubah dia menjadi karena saya sukanya hmm, warna biru ini. Oke. Okay. Dan jangan lupa pohonnya juga diganti dengan warna yang sama supaya enggak kelihatan. Oke, okay, udah selesai. Nah, jadi kalau udah kayak gini, walaupun nih misalnya ini uh, misalnya nih ya, sorry ini agak ya, ke, ke ini uh, misalnya nih berubah nih kata kata bos, oh nggak bisa nih kita mulai bulan Januari, kita mulainya bulan Februari aja gitu gak masalah kalau kita mau ke bulan Februari kita tinggal ubah aja. Nah semua tuh udah ngikutin. Uh, Oke. Okay. End date-nya juga kita nggak bisa uh, durasinya nggak bisa dua hari nih jadi empat hari. Jadi semua akan ngikutin juga dan tentu saja uh, dari 27 akan ke belakang lagi. Kalau misalnya bahkan nggak uh, ada orang dinasnya akan terus berpanjang dia durasinya. Gitu. Survei sekolah juga perlu banyak waktu. Misalnya, survei sekolah malah perlu enam hari, yang lain akan bertambah juga, dan tentu saja hmm, semuanya akan nambah. Itu, teman-teman akan perlu menambahkan sendiri di situ. Oke, dia akan ngikutin. Makasih ya, teman-teman. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa, kalau dibiasain, kalau udah selesai, kita rapiin tabelnya. Oke, okay, ini semoga berguna ya teman-teman. Ini tinggal dirapi-rapiin biar cantik. Oke okay ya, jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya pertanyaan atau pengen diajarin apa lagi gitu, nanti teman-teman tinggal ini aja. Tinggalin di komen. Oke, okay, thank you. Makasih.